Nah, langsung saja kita gaskan lah coba. Oh shit man. back. <tell> Yo what's up guys kembali lagi sama gue di channel Bang Pau kali ini gue ingin bermain game Minecraft untuk ngebikin portal ke naga Oke okay, langsung aja kita jangan tanpa basa-basi langsung aja kita gaskan langsung aja let's go Coo, oh adalah oh. adik gue yang bisa bikin portal untuk ke naga Oke langsung aja gimana caranya ini di di, di kanan tiga depan tiga kiri tiga juga itu kita harus 33 gitu Oke coba kita coba terakhir kita coba Oke guys kita ngebikin tutorial ini saja dulu ya kan sekalian keliling-keliling wahana guys oke okay. langsung nah, aja kita gaskan coba Oh shit man, ini kalau kita masuk bisa keluar lagi oke okay kita jangan dan dulu nanti kita ngelawan agaknya pas di episode kedua Oke okay, langsung aja kita muter-muter uh, ke yang lain-lain gitu ya kan warna yang lain-lain tuh di sini langsung aja kita muter-muter Oke okay, woi eh. sini dulu sini dulu sini dulu sini dulu coba katanya di ini tuh trampolin kita harus gue ini enggak ada pegangan ini bahaya dah kan jauh banget anjing ini orang pakai main trampolin ya kan setinggi gini hilang udah nyawanya meninggoy gitu goblok oh iya udah udah bodo amat. langsung aja kita lompat ya kan ini udah tinggi banget apalagi atas anjir cobalah kita coba wooo udah belum ini kita lihat villager nyiksa kita nyiksa nyiksa nyiksa wow hebat uy. oh, woi sini lu Oblug. dia di atas cuy mending gue Oke okay, kita cari lagi yang lain-lain gitu Oh ini parkour parkour Oke okay, parkour parkour udah selesai kah? ini, ini tangga nih lambang banget nih kok. tangga Wih, tangga oh oh tangga ini itu untuk panen gitu ya kan buat madi gitu ya kan enggak jelas beti emang orang nih enggak jelas beda-beda kan pencet Oh nih, nih. jadinya jadinya kalau ini banjir gitu luar air gitu Oh gitu ya gitu oke okay. oke okay, langsung aja kita ke ini ada bunga-bunga aja coba sini waduh hebat sekalian deh ini ya kan? oh ini apa woi Oh ini coy ini nih nih sih Wah oh, betul daging nih. oke nih kita langsung aja ke sini coy kita ini apa, ada apa ini ini apa nih kita masuk banyak gimana gimana gimana gimana sini makanya sini dulu jangan dan jauh jauh-jauh lah gece eh. wadah oh, suara anjing? wah sapi anjing nih lihat toh opah oh, asal damet ini dia terakhir trampolin bos Oh jadi kudu gini nih nih ngasih aja terbang kita di sini. kudu trampolin bos tuh Oh langsung anjing Oh sini ya yeah, Nah tuh udah selesai udah gini dong gua jelas ini bikin apa ini tak ini A. untuk apa ini untuk apa, apa, ini? Untuk apa kau untuk itu Ender -Ender. Oh itu ya nanti kita harus bawa gini juga kita harus bawa buku ramuan yang banyak-banyak gitu ya kan karena oh, ya, melawan yang susah Oke kita pakai sampai lagi di sini bos karena perjalanan kita sudah jauh ya kan Oke okay. baik kita bersambung di episode dua ya kan ya enggak Oh oke okay. oke okay, oke okay. di episode kedua untuk melawak melawan Ender Dragon Oke okay? kita Pamit dulu di episode satu untuk membuat portal doang, ya kan? membuat portal doang, kita muter-muter warna-warna gitu, ya kan yang aneh bikinan si o oh, on. <laughs> Oke, okay, langsung aja. kita pamit dulu, guys. Oke, okay, see you next time. Goodbye, peace.